kayak ngajarin ayo motor anyar, mana? Siap siap. ini motor Jangan, tapi tadi mau gitu, Bang kayak Oh motor dinya oh. <tuk> <tuk> jadi nah. kan. kan ngobrol ya